Gimana sih caranya ngerawat jam solar atau uh, Eco Drive? Simple. Yo, minasan, ogenki desu ka? Ore wa -tio desu Welcome back on my watch YouTube channel. Kali ini gue mau ada sedikit review dari brand ternama di Jepang, ya. Salah satu brand ternama di Jepang. Tapi nggak cuma review aja, gue mau sampein juga sedikit story tentang brand ini ya jadi ya awal mula mereka ada itu gimana sih kayak gitu sedikit story so brand apa itu? stay tune oke okay. tadi gue kan udah bilang ada ini adalah brand ternama di jepang ya salah satunya pada saat itu dan sempat menjadi ya, jam nasional juga di Jepang. Ya, brand ini adalah Citizen. Oke. Okay. Awal mulanya itu di tahun 1918. Di latar belakangi pasar jam tangan dan pocket watch. Dikuasai sama Swiss pada saat itu. Ya, terus ada foundernya dari jam Citizen ini. Namanya... Sensei Kamekichi Yamazaki ya, Kamekichi Yamazaki ini mulai bertekad untuk produk lokal Untuk memenuhi kebutuhan jam tangan dan pocket watch di Jepang Terus dia mendirikan Shokosha Watch Research Institute di luar Tokyo Terus Yamazaki ini mendirikan Shokosha Watch School Untuk melatih teknisi berbakat yang dia anggap penting Untuk menciptakan jam tangan yang luar biasa Nah, terus pada tahun 1924 nah ini awal mulanya ya Yang pertama jam saku pertama jam yang dibuat itu adalah Cikal Bakal Citizen Watch Co. Ltd. Ya. Nah yang kedua ini ada orang lain lagi namanya Mr. Shinpei Goto atau Mayor atau Wali Kota pada saat itu ya Wali Kota Tokyo menamai jam saku yaitu Citizen menandakan impian jam tangan berkualitas tinggi yang dapat dibeli oleh setiap warga negara Terus ada orang yang namanya Yoshihito atau dikenal sebagai Kaisar Taisho adalah orang pertama yang memiliki pocket watch citizen tersebut. Jadi Kaisarnya sendiri ini merupakan pemilik pertama dari jam tangan pocket watch yang dibuat sama citizen itu. Terus lanjut di tahun 1930 bersama Yosaburo Nakajima dan Ryoichi Suzuki. Pada tanggal 28 Mei 1930, tepatnya, nama yang diberikan untuk jam tangan tersebut diadopsi untuk mendirikan perusahaan baru yaitu Citizen Watch Co Ltd. Ya, terus lanjut di tahun berikutnya 1931, membuat jam tangan cowok untuk pertama kalinya. Dan tahun 1936, pabrik Tanashi Factory dibangun untuk menyesuaikan permintaan pasar yang tinggi terus lompat lagi ke tahun 1946 setelah perang dunia kedua selesai Eiichi Yamada diangkat sebagai presiden di tahun 1946 maksudnya ini presiden untuk perusahaan citizen ya kayak gitu kira-kira terus pada 1952 jam tangan pertama buatan Jepang dengan fitur kalender diperkenalkan tahun 1956 jam tangan domestik pertama dengan teknologi parashock ya shock ini sebetulnya kalau bisa dibilang di merek sebelah itu ya kayak yang tahan guncangan itu ya maksudnya jadi testingnya dia dijatoin dari uh, ketinggian kurang lebih 30 meter itu udah nggak apa-apa jadi jarumnya nggak lepas nggak kena guncangan kayak gitu juga nggak masalah ya nah tahun 1958 Arloji domestik pertama dengan fitur alarm next itu 59 jam tangan tahan air Namanya para water, terus jam tangan domestik pertama untuk tunanetra atau taktil itu di tahun 1960, itu dibuat dan untuk disumbangkan juga ya. Nah, kalian kalau belum tahu jam tangan taktil, tapi mungkin pernah ngeliat, itu yang sebetulnya jam tangannya tetap ada kacanya, tapi bisa dibuka. Jadi tunanetra itu kalau misalkan ngerabak jarumnya sama ngeraba angka e, jarumnya ada di angka mana nah, itu bisa ketahuan dia tahu itu jam berapa. Jadi yang mungkin kalian pernah tahu jam-jaman dulu yang ta, e, kacanya bisa dibuka, nah itu dan bisa diraba angkanya karena dibikin timbul-timbul. Nah itu sebetulnya buat penyandang tunanetra namanya jam tangan tekstil, ya. Jadi Citizen itu benar-benar uh, mengembangkan teknologinya terus ya uh, Mulai jam tangan parashock Terus nantinya dia juga bikin uh, uh, jam tangan dengan radio control Tapi sebelumnya jam per, tahun 1970-an itu dia juga bikin jam tangan titanium yang pertama di dunia Terus tahun 1973 dia juga uh, membuat jam tangan kronograf yang pertama ya untuk di citizen tahun 76 nah ini tahun 76 ini uh, citizen udah mulai uh, membuat yang namanya solar teknologi ya yang ini adalah cikal bakal eco drive ya cikal bakal eco drive uh, setelah dia tahun 76 ini mengawali uh, solar system ya atau tenaga surya akhirnya pada saat itu memang masih belum e, konsisten untuk di solar cell ya mungkin ada yang quartz terus jam tangan diver terus dengan divecom segala macam itu akhirnya Citizen memutuskan untuk menggunakan Eco-Drive disebutnya Eco Drive. Kenapa? Karena menurut dia itu adalah jam tangan yang paling bersahabat. Dia anggap ramah lingkungan ya. Eco to people, eco to society. Jadi artinya itu nggak banyak membuang limbah bekas baterai, ya. All unit is light kalau kata mereka ya. Yang kamu butuhin tuh cuman cahaya. Bahkan di dalam gelap pun jam itu akan tetap bekerja ya. Jadi ingat ngecharge istilahnya ya. Kalian pasti udah tahu kan solar cell. Terus ngomong-ngomong soal solar cell atau Eco Drive yang dipunyai Citizen, aku juga ada jam ini yang bakal aku review sedikit buat kalian. Salah satunya ini adalah seri AW1620 series ya. Kenapa aku suka yang ini? Satu, dia Eco Drive tadi ya. Yang berarti udah eco friendly ya Maksudnya solar cell Tapi jam ini cukup simple ya Marker angkanya lengkap Ya mungkin cuman ada satu yang kehalang sama windows date sini. Modelnya round Bener-bener klasik Jadi kalau gue bilang ini markernya kayak jam pilot tipe A Tapi kalau dilihat dari diameternya nggak terlalu gede Mungkin around 40mm ya Dan dia pas banget di pergelangan e, gede atau kecil atau sedeng. Terutama di pergelangan gua yang kecil cuma 14,4. Ini pas banget. Dan dia nggak terlalu tebel. Nah jam ini sih waktu awal keluar ya gue lihat. Eco drive awalnya sih emang. Karena gue kebiasanya pakai otomatik untuk jam analog. Jadi kesannya kayak aduh kok bukan otomatik ya. Tapi setelah gue lihat. Ya it's growing on me ya. Jamnya simple. Cukup. Uh, mewakili untuk kalau kita ngeliat waktu yang namanya eco drive, berarti gue nggak perlu mikir buat ganti baterai dalam jangka waktu yang cukup lama. Selama gue, uh, selama gue rajin buat ngecharge dia, intinya jangan sampai benar-benar mati, kita akan selalu terawat ya. Jadi buat, gua ini juga tips buat kalian kalau yang gimana sih caranya ngerawat jam solar atau uh, Eco Drive, simple, nggak harus dijemur tiap hari nggak apa apa, nggak harus kena sinar matahari atau cahaya tiap hari nggak apa apa. Tapi jangan pernah sampai drop banget. Jadi kalau seandainya ini kalian udah lama nggak dipakai, dilaci terus atau di kotak jam, kalau jarumnya udah mulai lompat-lompat satu lompat, dua satu dua kayak gitu, itu artinya udah tanda ya tanda dari jamnya itu kalau powernya udah low banget. Nah itu kalian harus uh, Charge ulang ya Kayak gitu Nah ini Dengan uh, Letter brown Ya talinya kulit Coklatnya agak terang Terus dialnya green Sunburst dial ya Keren banget sih Ini namanya AW162013X Nah dan ini sebetulnya cuman be punya beberapa varian juga Nah varian yang lain ini pakai bracelet Ya atau pakai rantai ini namanya juga AW1620 tapi ini belakangnya 18L spesifikasinya juga sama masih menggunakan Eco Drive hanya aja ini warnanya biru ya Oh ya dan di markernya juga ada lumnya ya Nah selain blue dial ini kalau yang suka netral banget tetap ada black dial dengan bracelet strapnya ya ini namanya AW162081e jadi uh, ini salah satu yang gua suka dan harganya sendiri juga nggak uh, nguras kantong sih cuman around nggak nyampe 2 juta sih sebetulnya nggak nyampe 2 juta dan kamu udah dapetin uh, Citizen Eco Drive AW1620 ini sih analog, three hands analog ada Windows Date simple easy to read dan yang karena teknologinya dia quartz Dan eh, pastinya kalau quartz itu tepat waktu Nah buat kalian nih yang biasanya males Kalau lagi pakai otomatis Mikir plus minusnya berapa detik per day Terus kalian harus nyocokin lagi Kalau habis ganti jam yang lain Karena jamnya mati harus dicocokin lagi Ini pilihan tepat sih Buat kalian karena just grab and go Lo tinggal ambil Lo tinggal pakai Selesai Kalau jarumnya lompat-lompat Tinggal lu charge di sinar matahari atau bawahnya sinar lampu, anything itu juga bisa buat ngecharge. Jadi, nggak perlu ganti-ganti baterai selama masih bisa dicharge, berarti dia akan masih bisa hidup terus. So, uh, buat yang kalian mau berburu atau mungkin udah lupa sama jam citizen, ya, mereka masih ada dan mereka masih eksis. Silahkan browsing-browsing. Oh iya. Yeah. Buat kalian yang belum subscribe silahkan subscribe Yang ada pertanyaan mungkin bisa tulis di kolom komen Yang udah subscribe jangan lupa nyalain loncengnya Karena biar nggak ketinggalan info-info terbaru dari kita Dan terutama kalau seandainya kita kasih surprise-surprise buat kalian Oke okay. sekian dulu review kali ini See you on the next video Bye